Assalamualaikum Assalamualaikum, gimana teman-teman kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, insya Allah kita masih bisa terus melaksanakan ibadah Ramadan dengan sehat, dengan hal yang bahagia tentunya ya, sampai akhir nanti menuju kemenangan. So, hari ini masih dalam edisi Ramadan, kami dan kru berserta teman-teman mengadakan wisata Ramadan, dan hari ini kebetulan kami sedang berada di sebuah masjid yang unik ya. Ini nama masjidnya Masjid Agung Al Munada Darussalam Baitur Rahman atau yang lebih dikenal dengan Masjid Perahu. Ini tepatnya di dekat Casablanca ya di belakang apartemen di daerah Jakarta Selatan. Ini unik sekali ya di sini tempat wudhunya itu desainnya itu memang berbentuk perahu. Kita ikuti terus ya, kita nanti lihat ke dalam ada apa aja di dalam. Yuk ikuti terus ya. Wow, ternyata Jakarta memiliki masjid dengan arsitektur dan kisah unik di balik pembangunannya. Masjid tersebut adalah Masjid Perahu yang ada di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Masjid Perahu atau yang memiliki nama asli Masjid Agung Al-Munada Baitur Rahman, Tepatnya ada di jalan Menteng, Pulau Raya, nomor 23, Menteng Dalam, dan posisinya memang cukup sulit ya Karena tertutup dua apartemen yang berbeda di jalan Casa dan aksesnya hanya bisa ditempuh melalui motor atau jalan kaki Wow, luar biasa Menurut uh, warga sekitar, keberadaan perahu itu bersamaan dengan dibangunnya masjid pada tahun 1962 silam. Perahunya ini sekarang jadi tempat wudhu dan untuk kamar mandi. Perahu tersebut dibangun terinspirasi dari kisah Nabi Nuh yang membangun bahtera atau kapal besar untuk menyelamatkan umatnya. Masjid yang dibangun oleh Kiai Haji Abdurrahman Maksum ini sampai sekarang diakui masih mempertahankan bentuk aslinya dan renovasi pun dilakukan hanya untuk memperbaiki bagian yang rusak. Keunikan lainnya, terdapat bagian dalam masjid menjelang masuk terdapat sebuah fosil batu yang letaknya tidak diubah sejak dulu. Ayat suci Alquran di sini. Ini kayunya diukir. Di sini ada empat pilar yang kayu. Dan untuk mimbarnya sendiri juga luar biasa. Ini. Semuanya dari kayu. Kayu yang bertahtakan ukiran ayat-ayat suci Alquran dan di sini ada ada batu marmer ya batu marmer di mimbar sini ada batu marmer ini luar biasa ini, di dalam ada empat tiang dua di belakang itu diberikan oleh Menteri Agama yang pertama kayu gelondongan utuh dan buat tempat sholat imam itu fosil batu juga Selain itu tempat imam tersebut juga dihiasi dengan ukiran kaligrafi dari kayu jati Luar biasa Masya Allah Kemudian di bagian ujung masjid terdapat sebuah ruangan berisi Al-Quran yang besar ya Berukuran kurang lebih 2 meter dikali kali 1 meter dengan ketebalan 30 cm, Alquran dengan sampul kayu ini ditulis oleh Ustadz Amir Hamzah, penulis kaligrafi dari Madura, kurang lebih selama 30 tahun, yang dikelilingi 16 batu giok, koleksi sang pendiri masjid. Masya Allah, luar biasa. insyaallah pengalaman yang luar biasa. Aku menemukan hal baru lagi dan menjadi catatan buat aku ya. Subhanallah di sini ada masjid yang begitu indah, asri, sejuk. Jadi masuk ke sini tuh tadi berasa kayak sejuk, dingin. Di tengah per uh, diantara diantara apartemen ada sebuah masjid yang unik, yang indah, yang luar biasa. Dan sini juga menyimpan banyak sejarah bebatuan ya. Jadi kita menemukan banyak bebatuan dan ada Al-Quran besar atau Al-Quran raksasa yang berukirkan lafaz Allah dari kayu jati ya Pengalaman yang luar biasa, Masya Allah aku takjub banget hari ini So buat teman-teman, silahkan untuk berkunjung ke sini Dan terima kasih juga telah subscribe, like, comment, dan share Terima kasih telah mensupport channel aku selama ini. Uh, mohon maaf jika terjadi sesuatu yang tidak berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Pesan yang pertama jaga progres. Yang kedua, okay. yang disocial ya. terus yang ketiga Uh, biar kita kuat berpuasa selama satu hari full sahur mm. juga makannya juga jangan terlalu banyak yang penting banyak minum kalau bulan puasa terus bergizi, ya bang ya? Yang bergizi pastinya dan kalau memang bisa sempatkan berolahraga sebenarnya kalau di era pandemi ini puasa jadi lebih lebih mudah kali ya sebenarnya karena, ya uh, karena kita juga enggak, enggak terlalu banyak aktivitas banyak juga di rumah apa yang bisa dilakukan di rumah kalau nggak ada sesuatu kita di rumah jadi mungkin mungkin lebih mudah di untuk menahan segala macamnya ya hawa nafsu lapar gitu tapi mungkin ada gangguan-gangguan lain tapi secara ekonomi sekarang lagi terburuk segala macam mungkin mungkin jadi penting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 Ya, buat teman-teman penonton dari YouTube, Eli. Ya, yeah. uh, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga pahala kita diterima oleh Allah SWT. Ya, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sebagai juri mengucapkan Minal aidin al Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Empat belas empat Hijriah. Semoga di bulan Ramadan ini, kita mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan. Sampai kita mendapatkan hari kemerdekaan kita di Amin. Idul Fitri Amin. nanti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini, selama sebulan Ramadan menjadi catatan kebaikan di akhir. Dan mudah-mudahan kita ketemu di Idul Fitri berikutnya. Amin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. mudah-mudahan kita menjadi manusia yang kembali suci Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ustaz Solmet ya. Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Minal a'idin wa'lfa'izin kullu'am wa antum dikhairin Mudah-mudahan puasa kita diterima amin. Kita jadi hamba yang mutkakin amin. Dan semoga panjang umur ketemu lagi dengan Ramadan Amin, amin, amin, amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minal a'idin wa mohon maaf lahir dan batin. Mungkin selama ini teman dalam berkara di channelnya di YouTube nya atau di TV atau Off Air sering berbuat salah, mohon dimaafkan ya jangan lupa subscribe, like dan di share atau di komen juga Eli Hakim